Pernah lihat yang seperti itu di masjid kamu rek? Aku yakin pasti banyak sekali macam-macam terawih seperti ini. <tong> Atau ini? <Sessizia> Atau ini? Ya Dan masih banyak lagi, tentunya yang gak aku ketahui. Dan disini, aku bakalan ngeragumin kamu tipe-tipe imam sholat rawat selama bulan Ramadan. Stay tune ya di channel Hawes Keep Shine. om regular Allah wong wong Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Al tapi pi pi krasa aku lek ya entek pir iya kana'budu imam redeng arab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin tapi pi pi pi yo yo qul qutb Kandang Imam patas Imam patas Bismillahirrahmanirrahim. ramadan surat surat surat-surat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Lalu kan kita mulai riba dihudo lil muttaqin. Ya. Surat itu Wahab. Tadi tinggal mulai. Astagfirullahaladzim. Kak Rota, uang selamat di belok anima. Bosus, kalian mau, kalian mau. Ayo, mulai, mulai, mulai, mulai. Imam sholat witir pakai unut. Nah, itulah macam-macam kompilasi. Di sini tidak ada niatan menyindir ataupun merusak agama karena lain, lain itulah ya. Ini cuma sekedar hiburan saja di tengah banyak sekali komentar di masyarakat itu yang memang kini, yang mempunyai itu, yang mau untuk ini, metode itu, ya nah, itulah namanya di masyarakat. innya di sini ingin menghibur sobat waisers. Dan tentu kami berdasarkan dalil apa samu kapiwa jisahika swadakohmu. pada saudaramu adalah swadakoh. Oke, okay, ahwes. Sampai di sini dulu. Sekian, Hawaistif Shain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي <تصفيق> خ anu um. Whoa-oh-oh. 我一幕 multim